sekarang kita mau lihat ya kondisi telur yang kemarin saya tetaskan kurang lebih 100 butir ya hari ini kita mau tahu berapa telur yang pertil atau tidak soalnya kemarin pas 5 hari saya lagi sibuk jadi nggak bisa Neropong telurnya dulu yaudah lanjut aja hmm, kalau ini kan pakai lampu senter ya pakai supaya ketahuan PRT atau tidaknya yaudah kita lanjut aja coba ngeliat banyak yang jadi apa enggak ada tuh gurat-gurat merahnya kayak benang itu berarti per boy ada tuh ya kelihatan kayak garis-garis benang berarti itu PRT boy Ya yani ini bos telur-telur yang sudah saya cek tadi ada kali sekitaran 70 mah yang fertile ya insya Allah moga jadi semua ini ntar tinggal nunggu 13 hari lagi ya sekarang soalnya lagi umurnya baru 15 hari ini lumayan lah jadi kalau jadi semua ini hitung-hitung iseng aja ya di rumah oh ya dan ini dia tuh telurnya yang enggak jadi bos jadi dia mati di dalam jadi jadi dia mati embryonya ya di dalam jadi nggak bisa menetas dia udah mati jadi kita pisahin aja di sini ya ntar kalau ini malah nggak bisa dingin, di kita kubur aja bos dan nah, ini bos suhunya ya Tadi soalnya habis dibuka Jadi temperaturnya dari 50 sampai 60 ya Gak boleh lebih dari 60 Nanti kelembabannya dia terlalu tinggi Jadi takutnya dia lengket ya Di cangkangnya kalau ntar mau menetas Dan juga jangan terlalu kering nanti Dia bisa mati dalam kepanasan gitu bos Jadi dulu bos ya, kita ngecek telurnya. Mudah-mudahan sih bisa jadi semua ya. Sampai ntar nunggu 13 hari lagi. Jadi ntar kita update lagi gimana telur kita ya. Dan juga jangan lupa subscribe ya tombol merahnya, channel Dunia Hobi dan like atau komen biar bisa memotivasi lagi ya buat Anda untuk berternak skala rumahan pakai mesin tetes kayak gini lumayan lah buat iseng-iseng sepulang kerja bos ini udah semoga video dari channel dunia hobi ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau belajar beternak ya udah segitu aja assalamualaikum salam satu hobi dunia hobi like